Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk ke tempat wisata Raden Sekarpak di Desa Keradenan, Dolok Pamadion. dalam kesempatan pagi ini masih dibuka Gimana untuk keramennya ataupun ke indahan alamnya ikuti saya terus jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa kembang, berkembang let's go Just wanna be just oh go kepada tamu-tamu yang terhormat semuanya semangat mundur kembali ke tempat ibu ya sedikit Seperti sediakan dan tadi bapak adilnya pak anal ada sedikit selingan dari umkm Bapak tapi biasanya mohon untuk berdiri dulu kak umkm dan barang rakyatnya Jerman-nya berarti Indonesia angka lebih cepat, lebih ekspresif Jadi kalian bisa melihat tempat rumahnya. Yang penting juga sama aku dalam yang khususnya rumah ya. cukup kembali ya, ke juga bisa Yang baru gitu, ya, gitu, ya, ya, ya. promo juga ya itu ini adalah taman untuk uh, kita akan jalan-jalan sana -jalan. nah, melihat amannya hmm. tempat selfie nya banyak dan hai, kalau format zoom, solo format jin secara Untuk lokasi kalau dari melilir Kalau arah dari Ponorogo berarti nanti sampai di pom bensin yang sebelah para jalan Sebelahnya ada jalan masuk, nah, ikuti, ikuti jalan terus yang ke arah ke timur Dari kalau arah Madiun maupun Arah Ponorogo nanti setelah melilir Ada pom bisa belok ke kiri atau ke timur. Ikuti terus nanti jumpa di lokasi di desa Keratinan, Dolokom, Madun, Raden Sekarpan. Terdapat bunga-bunga yang indah. Terdapat bunga-bunga yang indah Terdapat bunga-bunga yang indah Langit masih cerah sih, ya orang